Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Jepret Family. Vlog kali ini, saya mau bikin gazebo di sini. Di tempat ini, nah, jadi biasanya eh, kita, kita di sini kalau musim panas, suka manggil tetangga sama keluarga orang-orang Indonesia gitu ya, barbequean di sini. Nah, eh, waktu barbequean kadang cuacunya kan tiba-tiba berubah, kadang hujan itu kan panas. Nah waktu itu karena di sini nggak ada atapnya, nah jadi kadang kebingungan gitu pas barbequean itu. Gak ada tenda sih ukuran 3 meter kali 3 meter, cuman ribet. yaudah udah saya pikir di sini dibikin macam gazebo aja gitu ya, bikin kayak ada atapnya. Jadi kalau barbequean berbikinnya di sana, kita yang makan bisa kumpul di sini. bikin pasir-pasiran dulu tuh ya. Jadi biar ya. anak itu kalau main di luar bisa main suruh atau, uh, di sana. Di di sini. Cuman, karena corona juga yang main juga jarang ke sini. Arya juga jarang main di luar. Tempat ini kan jadi nggak kepake gitu ya. Sayang. Udah. Saya bikin enggak saya buahnya di sini Oke. Okay. Ya kita vlog kita hari ini ya. Halo guys dari kemarin dua hari saya sama adik saya udah bikin ini masang hasirannya apa masang pondasinya sama tiang-tiangnya kemarin lumayan susah juga sih ya malung pemula jadi nggak tahu cara-caranya tapi alhamdulillah kemarin sampai tiang sama tulang atas sudah beres Hasilnya kurang lebih seperti ini. Tiang. Ya, kanan kiri. Empat. sama Itu tulang buat atasnya. Udah. Udah siap. nah Rencana hari ini. Mau masang. Atap atapnya sama yang pinggir-pinggir ini nih ya mudah-mudahan hari ini bisa beres semuanya saya baru pulang dari toko bangunan komeri beli ini uh, buat buat atapnya ya cuman tadi karena nunggu mobil komerinya nggak datang-datang coba naikin mobil ini tahunya muat cuman bahaya kalau kata nyonya besar bisa dimarahin ini mobilnya dipakai di buat beli bahan bangunan